masa sendiri suami nggak pulang-pulang Kecilin aneh man, hmm wanginya harum anakku pasti suka gina. apa lama eh? aduh inilah ini lagi, inilah bantuin mamamu ini loh, makku mau itu dulu nih iya mak eh, Ma e. Teman-teman awak pada beli baju lebaran, awak enggak emak eh Kau bikin kau agak aja kerja, kau aja enggak kerja, kok air beli baju Emak aja enggak beli baju, ini emak baju jelek ini uh, Ya Allah, punya awak kerjanya marah-marah terus lah Sama lo kayak aku juga Punya anak males sekali, awas ketemu karena aku nak pulang aja bagus kalau kamu udah perasaan yang itu di papan kau pikir aku ini oh iya kan besok kan ada barang tidur fitri harusnya aku beli baju sama beli sayuran oh ya aku mau ke patah dulu mau ambil pelanjang hari ini aku cantik sekali oh iya semoga aja banyak cowok di sana aku mau beli sayuran Hei, Ma'eh Kampung dan Ubi ini berapaan ini sayurnya? Eleh, murah lah Ma'eh Sekilo berapa? Sekilo lah Rp20.000 Sekilo Rp15.000 aja ya Hei, Ma'eh ini Gak apa-apa Gak apa-apa, aku beli semua ini sayur ya Rp15.000 semua aja ya Rp15.000 ya Gak nah, sudah lah <tuk> Aku bareng dulu ya Enak nih Ma'eh buat besok dia <tuk> Gak apa-apa, makasih Ini rezekinya lancar <tuk> mama sekarang judulnya ya Uzubillah ini baju aku bagus aku mau pamerin ke ibu-ibu gosip hei ibu-ibu lihat baju aku bagus enggak? bagus enggak? bagus enggak? kerodongnya bagus enggak? bagus enggak? ih patah kali ibu eh jenjenjen jen, jen, tau gak? aduh aku ada apa sih aku sampai jatuh ini tau enggak ibu-ibu yang di belakang gosipin kapal? wah oh, iya tau Sekali kamu gak jelas ada orang yang silakan masuk Waalaikumsalam. Ya. Eh, ah. Ada apa, Ibu? Oh, ini rupanya Ibu yang tadi busi aku Silakan ya. patan ibu ya -Ibu. kotori. Ibu-ibu. Silakan masuk dan cicipinnya di WA. Iya. Masuk aja ya, Bu. Oh. <tuk> Waalaikumsalam. Ayo, ambil dong, ya. Mau tahannya dicicipin ya, Bu? Puenya. Kalau tanya kata ini. Ini kita gitu. Kenapa corona kan? oh, oh iya ya berarti kita nggak jadi dong oh, iya aku iya. hmm. oh, iya. Beneng. Iya. Iya. di Kesan kata dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh